Fuck Lagi-lagi aku diserang Hmm Ini loh Teoleo ini loh Anjir Segitunya dia Fuck, fuck. Lagi santai-santai terbang Untung aja Gercep ngeluarin parang, tapi kita mau bikin ini dulu. Tadi apa? Triset mayatku tadi mana lah? Tidak ada, Wooden tree platform, wooden tree. Nah, kita harus bikin wooden tree, guys. Wooden tree, wooden tree platform. Platformnya aja nah Flat Platform gimana tadi Nah ini Bikinnya di smithy Wah anjir Satunya ya sama Dari 200 Durs inggot 1600 wooden Wood 600 fiber 600 kementing Aduh, 600 fiber aret di elu fiber banyak tuh kayu berapa tuh? kayu 1600 mati gak tuh ngumpulin kayu 1600 kayu itu apalah ngumpulinnya lah platform nah nih 1600 wood lu fibernya, gua minum bedain wood dulu lagi berarti tinggal kayu 800 oke okay. wah 200 kayu uh, oke, okay, sudah kayunya cukup, langsung dibikin kayunya cukup, jalah kayunya sudah cukup, dah buat persediaan aja lagi sangat banyak sekali sip, wah langsung keberatan fix saya harus pakai argen aku kembali. itu bawa lagi ininya. Kayaknya harus dua nih bikinnya nih. Bikin lagi satu, mana ini bikin lagi satu. Nah, biar banyak. nggak banyak juga orang tuh langsung sekali empat. Tapi mahal sekali harganya 100 ingot. Aduh. Baju, bawa makanan, mana nih. 24 4 pagi, 14.14, kayaknya. Loh kok kita kekurangan daging lah tuh mbaknya. Oke. yang di sana harus kita bawa lagi nih. Semuanya bawa itu Iya buat serialnya sulit enggak enggak enggak kita berangkat jam berapa nih kayaknya sore sekali masih siang masih sempat pasang dulu sebentar habis itu kita baru pindah-pindah lu pakai fly kalau mau cuman pasti itu. bentar doang masangin Oke okay. yeah. Nah di pohon besar ini Paling tinggi deh Yang paling tinggi dia Kok kepanasan uh, Biar enak carinya Di pinggir sungai sini aja deh Nah Sini kita pasangin nih Nah, pasang pondasi di sini Kembarat. Letakkan ininya. Mana tadi? Evan. Nah. Evan. Nah, dua. Harusnya dua lagi bikin nih. Sip, dah. Nanti ini di sini keluar getahnya, guys. Nah, bisa dibikin Yo yo, apa Diambil kita mau ikut kah? langsung getah yang kemarin gua letakin sorongnya di sini. Apakah sudah ada? Ya? markili kita kayaknya kalau up duty, ada datang yes. Mana dia? Mana? Bendori tidak ada. Lama banget. Halo atau harusnya nih ada nih 20. Mantap, wah, resepnya bagus! Modalnya ini, papan yang diinjak ini 200 ratus, ingot corongnya ini satu 100, empat untuk apa sih ini? getah nih, geta buat mes gas mes. Hai, Hujan, hai, balik, balik kami ya, mau timing berang-berang, sudah tang -berang. air tuh, as nafung, kan as as asal cari berang-berang, ah, oh, kita ke